YouTube merupakan salah satu platform yang saat ini banyak peminatnya. Entah itu hanya sekedar menonton atau mempublikasikan konten. Demi menunjang kesuksesan, tentu ada peralatan YouTuber yang harus kamu miliki. Kamu akan mendapatkan jawabannya di channel InfoNiaga kali ini. Yuk, disimak. Handphone atau kamera Batal deh pengen jadi YouTuber karena nggak punya kamera. Eits, jangan salah. Handphone yang kamu miliki sekarang bisa banget digunakan untuk merekam video? atau untuk bikin vlog? Apalagi ponsel zaman sekarang sudah canggih-canggih dengan harga yang terjangkau. Tinggal bagaimana kamu mengatur setting resolusi kameranya. Dua, Microphone Peralatan YouTuber yang satu ini akan membantu agar audio terdengar dengan baik. Pasti minat penonton jadi berkurang, kan? Kalau kontennya sudah bagus, resolusi mantap tapi audionya nggak kedengaran. Ya nggak sih? Tidak perlu menggunakan microphone yang mahal. Ada kok yang harganya lebih murah dan terjangkau, misalnya clip atau shotgun mic. Sebenarnya, kalau kamu baru saja memulai karir sebagai YouTuber pemula, it's okay kalau belum mempunyai microphone. Tinggal sesuaikan saja suara kamu dan noise dari lingkungan sekitar. Jangan sampai mengganggu audio dari videonya. Suara yang jernih bikin penonton nyaman mendengar. 3. Laptop atau komputer Dua perangkat ini memang penting untuk memfasilitasi kamu dalam mengedit video. Umumnya anak muda zaman sekarang sudah memiliki laptop ya, jadi kamu bisa memanfaatkannya. Sesuaikan dulu dengan kemampuan yang ada. Kalau tidak punya laptop, bisa edit video melalui handphone dulu ya. Ada banyak kok aplikasi editing video yang tersedia. Empat, software, peralatan YouTuber untuk editing. Kalau videonya sudah ada, tahap selanjutnya adalah mengunting video. Selain sunting video, software juga bisa menambahkan background music atau thumbnail. Sudah banyak tersedia software editing, ada yang gratis atau berbayar, tapi tidak perlu yang mahal-mahal banget. Kemudian, tinggal pilih mana yang kamu suka dan ingat. Sesuaikan dengan budget. Lima, memori yang cukup. Mau itu handphone atau kamera, pastinya harus punya memori yang cukup, pasti tidak inginkan. Proses perekaman video, eh tiba-tiba ada notifikasi your storage is full kalau di handphone atau video yang terekam hanya setengah ketika syuting dengan kamera. Alhasil harus take ulang video lagi deh. 6. Koneksi internet Koneksi internet lambat ketika mau upload video. Ini salah satu yang bikin gem sendiri ya, jadi... Usahakan kamu memilih provider kartu atau wifi yang sinyalnya oke dan kencang. 7. Monopod, tripod atau stabilizer kamera Monopod berfungsi seperti tongsis yang memiliki satu kaki, ringan, dan biasanya lebih fleksibel. Sementara tripod adalah alat berkaki tiga untuk meletakkan kamera atau handphone sehingga lebih kokoh. Untuk stabilizer kamera, Umumnya akan kamu gunakan dalam merekam video yang objeknya bergerak. Ketiga alat ini akan membantu agar video yang dihasilkan tidak goyang. 8. Lighting, peralatan YouTuber tambahan. Pencerahan akan kamu butuhkan jika merekam video indoor. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bagian gelap dari ruangan atau studio yang kamu gunakan. Jadi, hasil videonya otomatis akan lebih bagus. Itulah 8 peralatan YouTuber yang penting untuk kamu persiapkan. Jika kamu ingin menjadi YouTube content creator, mulai dari yang basic aja dulu tidak apa-apa. Nanti baru perlahan-lahan membeli yang lebih advance ya.